Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Ratu Bidadari Idola Sejuta Umat dan saya ditemani oleh Ajudan saya Atau asisten saya siapa ya? Raden Panaspati. <laughs> Oke okay, teman-teman saat ini Dalam konten ini Kita membahas tentang orang-orang Yang mendeskripsikan Atau orang-orang yang Sekarang-sekarnya lagi viral Lagi gempar-gemparnya Lagi marak-maraknya seorang dukun di kambing hitamkan dimana seorang dukun yang nggak tahu apa-apa nggak -apa, pernah mengganggu tapi oleh mereka yang sok intelek sok suci sok sempurna sok perfect intinya dukun itu seakan-akan oh akan, uh, seakan -akan uh, makhluk atau ciptaan Tuhan yang paling bina bahkan uh, menurut mereka dukun itu seakan-akan lebih hina daripada anjing, lebih hina daripada seorang pelacur dan sangat buruklah profesi yang sangat buruk. Padahal di zaman dahulu seorang dukun memiliki andil, memiliki peran kusut dan peran yang sangat penting seperti dukun biduk, dukun bayi dan bahkan eh, perihal lainnya gitu loh. Sebelum adanya Uh, dokter monggo panas uh, patih bisa dijelaskan tentang maraknya dan viralnya uh, banyak uh, influencer konten kreator youtuber yang saat ini lagi membicarakan uh, panso setelah kedukun ini seperti ini lihat-lihat semua konten kreator itu hanya tertuju kepada pihak yang bersalah meskipun itu enggak salah kayak dukun sebenarnya dukung itu enggak salah tapi disalah-salahkan karena apa sekarang kita lihat seperti uh, pesulak merah dokter Rich, itu kan dokter Rich siapa dokter Rich, ricat gitu nah, jangan panggil Dr. rich ada kayak roti bakar rich, bukan ke nanti kecil Ritz <laughs> nanti. <laughs> jadi seperti itu kita itu menilai orang itu jangan sebelah mata jadi semua makhluk yang hidup di sini itu mempunyai kesan dan mempunyai potensi kayak contohnya Dukun katanya Dukun itu pembodohan. ada yang mengatakan Dukun itu sirik ada yang mengatakan Dukun seperti inilah kayak tai lah. jadi gini yang paling menyakitkan itu terucap dari bacotnya dari mulutnya dari cangkemnya siapa itu si kresek merah itu yang Rambutnya merah itu siapa tuh kresek merah atau siapa tuh namanya kresek merah pusula merah pusula merah atau kresek merah Marcel merah Marcel merah. <laughs> itu namanya bukan, Marcel merah rantep merah ya, ya bukan <laughs> unkat merah katanya cantikin unkat merah itu jadi eh, katanya kresek merah itu eh, dukun itu kalau nggak nipu cabul jadi dipukul rata, jadi dukun itu pasti ngibu pasti cabul gitu loh. nah kalau dukunnya cewek, dukunnya cantik ya malah seneng lah kalau dukunnya cabul ya Saya tambah suka tambah seneng saya sekarang katanya kalau konsultasi ke dukun itu harus bayar gini, gini gini sebelum adanya dokter, ada dukun ingat, konsultasi ke dokter ada bayar tadi masa konsultasi ke dukun nggak bayar, sama-sama mempunyai ilmu lah sekarang gini dokter paling kuliahnya sekolahnya cuma empat tahun lah ya memang sekolahnya mahal ya mungkin nggak sampai miliaran lah ya mungkin masih ratusan itu bahkan 1M atau m atau berapa lah nggak sampai ber mm lah belajarnya kan cuma empat tahun sedangkan dukun itu nggak cukup empat tahun lo bertahun-tahun lebih dari empat tahun gimana sekolahnya dukun itu seperti apa ah sekolahnya dukun tuh sekolahnya dukun itu puasa tirakat, sholatnya bertapa, bertapa semedi, itu bertahun tahun semuanya itu butuh proses yang sangat lama sama seperti dokter kita di sini kan berbicara itu tidak apa menurunkan harga dirinya dokter ya ya cuman kita di sini hanya membenarkan lah siapa, ya, siapa yang salah siapa yang toleransi lah jangan ya. saling oh, apa menghina atau sesuatu yang menjatuhkan profesi orang lain kalau profesi kamu tidak mau dijatuhkan ya jangan menjatuhkan orang lain kalau kamu nggak mau dihina jangan menghina orang lain walaupun di mata kamu itu buruk di mata kamu itu hina di mata kamu itu kecil gitu. jadi cukup itu nggak cukup cukup, cukup. E, kita berlangkonan atau serbanan jadi guru pun tidak latihannya belajarnya itu bertahun-tahun dengan pengalaman dengan perjalanannya dengan tarekatnya yang sangat luar biasa dengan tigra ketelakunya yang sangat berat gitu mungkin pesulap merah itu pesulap itu bisa, bisa menyembuhkan hantu oh dia kan pawang kan oh. dia bisa menyembuhkan santet coba Graf. aja apa oh, resek merah itu suruh ngobatin orang yang kena santet bisa nggak Oh, semua-semua kan nah, ada triknya, nanti kan dibongkar, triknya iya. dibongkar apa nanti perutnya dibuka, kira ada patungnya nanti iya, <tuk> <tuk> dia kan rajanya settingan, rajanya ngetrik dia, nah. jadi kalau nanti buat temen-temen, kalau ada temen-temen yang kena sihir, kena pelet, kena lintrik, kena santet, kena teluh kalian gak usah keduk pun, kalian gak usah ke paranormal, gak usah ke spiritual, uang, gak usah kiai. Katanya aja kesek merah biar dibongkar itu, betul nggak? Betul. Sama dokter. Ta kemarin tuh saya dapat kabar dari pasien saya, tadi. Dia itu sudah berkali-kali ke dokter, tapi menurut dokter itu nggak ada penyakitnya. Terus di mana itu? Sedangkan per itu sudah membesar kayak hamil 9 bulan. Ya. Kok kata dokter tuh nggak ada penyakitnya? nah ini sebabnya apa? Kalau kita hanya berbicara secara logika dokter enggak masuk akal Nah itu loh tapi mengeluarkan uang boleh kita sekolah setinggi apapun tapi kalau merendahkan orang lain itu enggak pantas layo nah, ibaratnya ke dokter aja enggak sembuh udah bayar uang mahal ya, terus mahal. ke dukun sudah gratis kadang bayar aja seikhlasnya kita udah dicatimai diprotes seperti itu sekarang kalau dukun enggak narik Ya kan, karena ribu yang penting kita nggak usah jadi dukun lah ya nah, betul dan dikira eh, kita jadi dukun jadi dukun itu hampang apa ya kamu ke dokter aja kalau kamu nggak mau bayar kalau kamu punya gratisan ke dokter aja Atau ke siapa jatuh ke kresek merah itu gratis. jangan nah, katanya dokter itu kan kalau kemarin ada dokter yang mengatakan dukun itu pembohongan pembodohan nah sekarang gini aja yang kena santet, yang kena segir silakan ke dokter Rich. Siapa ya. tahu dia bisa menyembuhkan. Tapi kalau seandainya dokter Rich mengatakan tidak ada penyakitnya, gimana tanggung jawabnya dokter? Apa bisa dipertanggungjawabkan? Nah itu. Jadi gini loh, siapa tuh Richard? Ya namanya penyakit itu ada medis sama non -medic. Kalau penyakit non medis dengan disembuhkan dengan cara medis yang enggak bisa karena di luar nalan. Nah, penyakit medis disembuhkan dengan cara non-medis itu bisa bisa sembuh bisa enggak tergantung ilmu itu loh jadi e, intinya kita itu saling menghormati saling toleransi lah jangan ya mungkin mereka pancos aja kalau kalian kayak si Dr. Richard itu pancos rasa merah juga pansos, di pajak ya eh, Ya semuanya itu kayak cari sensasi dari sensasi dan bahkan semua orang yang bisa mengobati non-medis itu dibilang kebutuhan yang gini lah yang ditulah kok yang saya pertanyakan tuh satu kenapa kalau ada penyakit sakit dokter kok dokter bilangnya gak ada penyakit. ini maksudnya gimana ini dokter tak oknum, itu loh, berarti dokternya abal-abal, oh, ya. orang sakit kok, dikatakan penyakitnya enggak ada, berarti dokternya abal-abal, gitu. dia enggak bisa memberikan solusi, gitu, padahal pasannya bilang, ini sakit, tapi dites tes, enggak penyakitnya, nah, itu seperti kata, itu sangatlah. Cuman di sini kan kita bicara karma ya. Mereka kan mencaci maki, menghina hina bahkan banyak artis-artis, influencer, bahkan tokoh agama yang seakan-akan melihat profesi dukun itu profesi yang sangat keji, yang sangat hina, yang sangat rendah sekali. Ya mungkin karma lah nanti waktulah yang akan berbicara ya. Kita tidak sayang tahu kan yang enggak akan tahu. Karena Kresek merah pernah mengatakan, ini ilmu merah, ini ilmu putih Lain ilmu, ilmu merah ini siapa? Ya, kresek merah, putih ini siapa? Ya, yang orang-orang yang banyak bicara ini. <laughs> kita ilmu hitam aja. Nah, kita ilmu hitam. <laughs> ilmu dan hitam bisa menghilang kemana-mana. Ini ilmu merah, ini ilmu putih, dan ini adalah ilmu, ilmu hitam. hitam jadi Oke, teman -teman. untuk kresek merah <laughs> masuk aja ke ilmu hitam nanti akan tuh metalisir jangan kebalam. jangan ke masuk ke ilmu hitam suruh aja ngopi pahit biar biar ta, tahu betapa pahitnya kehidupan dia kan ngopinya manis manis mungkin dia ngetes nggak belum pernah ngopi makanya sekali kali e, kresek merah atau berceri ngopi ngopilah yang pahit biar kamu tahu makna kehidupan takutnya nanti kena karma oke kamu aman nggak kena santai tapi takutnya keluarga kamu atau yang namanya karma itu kan hukum sebab aku kalau kamu nanam baik ya coklat cair kamu nanam jelek ya cukurnya buruk bukan begitu kedua oh, betul karena karma itu tidak akan pernah salah alamat Stol. sama halnya kita itu mengirim paket itu enggak mungkin saya sesuai alamat sesuai ya sesuai alamat kalau enggak ke ayahnya ibunya adiknya bahkan ke anak-anak turunnya nanti kita sekarang tidak merasakan wah enjoy enak tapi suatu saat nanti kalau waktu sudah tiba kamu akan terkena karmanya yaitu perilaku yang waktu waktu yang berbicara itu nanti kan waktu tentunya kan e, banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang e, terganggu, banyak orang yang marah karena e, bukan Pesek merah saja sih banyak kayak lain-lainnya kayak artis-artis siapa, gitu pengacara siapa, gitu banyak sekali. hati-hati ya kita bertutur kata, berucap itu hati-hati, walaupun itu hanya sekedar konten. Ingat, lidahmu, tisaumu, akan bisa membunuh dirimu, akan bisa membunuhmu sendiri Bukan mulutmu, harimaumu. Tidak, tapi pisaumu Kita rubah rubah aja Tapi, untuk resek merah dan dokter E, saya sampaikan dan saya pesan satu kali lagi. Jangan pernah meremehkan karyanya orang lain selagi karyamu tidak tadi. Orang bukan baik. karya, bukan karya tapi profesi. Bukan itu bukan karya. Tapi kalau kary dokter ini sama reseknya ini kan mempunyai karya. Iya. Kary karyanya gini. Karyanya dua orang ini hanya banyak <tuk> omong, <Bacot. tuk> banyak bacot Jadi untuk kalian berdua ya ingat, jangan pernah meremehkan orang lain. Selagi Kamu di atas Nanti kalau kamu di bawah Kamu tidak akan membangun Ya mungkin gini Kalau Preset Merah mungkin banyak yang back ini ya Mungkin di belakangnya Preset Merah eh, Banyak orang-orang yang Membekingi atau mendukung Baik secara finansi finansial Maupun eh, bantuan hukum lah. Terus kalau pijat mungkin Danilah nah Keluarkan uang untuk urusan hukum tapi intinya namanya apa itu kan nggak ada di kalender, betul nggak, nggak ada, ada di tanggalan. Jadi untuk meskipun kresek merah dan dokter itu mempunyai bedengan yang besar, jangan sombong karena tidak selamanya anda <tuk> Sombong lebih. sih nggak apa-apa, cuman jangan berlebihan. Kalau sombong dia sudah sombong, cuman intinya kita dengan berlebihan kalau berlebihan ya yes, ibaratnya kalau kita makan terus kenyangan itu kan karena berlebih kita haus kita minum cuman kalau terlalu berlebihan kan juga enggak enak itu ya juga bahaya nanti bisa punter bisa memanuver atau kembali kepada dirimu sendiri mengajukan dirimu sendiri bahkan cuan-cuan yang kami dapatkan selama ini dari kamu diundang di okay, si podcast, diundang ke stasiun TV, dari agen YouTube, nanti bisa habis ketika kamu tidak upload lagi ini bahaya, makanya eh, salinglah, mungkin stop yang kemarin itu jadikan buat pemelajaran, kita nggak membenci kreter merah, kita nggak membenci kekerjaan Tapi... dan lain-lainnya, kita sayang sama mereka, cuman jangan terlalu berlebihan, walaupun itu hanya sekedar konten, Standar lah, pertengahan, kalau kita ke atas, mikir dulu, kalau aku ke atas ini jatuh apa enggak, kalau ke bawah, misalnya ke bawah, aku bisa ke apa enggak, jadi pertengahan, pertengahan itu bisa ke atas, bisa ke bawah, dan bisa memikir ke depannya seperti apa. Jangan seolah-olah kita itu memikir yang sekarang, oh kontenku bagus, subscribernya banyak, yang menikai banyak. Tidak seperti Jutawadi Sekitar sindrom Sekitar sindrom itu ya Mungkin banyak ya sekarang banyak fan banyak kresek merah Memuji-muji, tapi suatu saat saya lihat Orang-orang uh, yang Memuji, orang-orang yang uh, Mengidolakan kresek merah Mungkin bisa berbalik membenci Atau tidak respect Karena kalau kresek merah terlalu berlebihan Terlalu over, nah ini bahaya. ya Karena Anda terlalu berlebih kayak kemarin siapa Mbak Rara itu ya yang suruh minta maaf ke apa di Selat Merah suruh minta maaf ke Mbak Rara itu ya katanya kalau mendeteksi hujan dari gel ada dari hujan BMKD ada. Ada. sekarang gini ya banyak di Jawa kalau orang mau punya hajatan kalau mempunyai selamunan kalau hujannya enggak turun itu bisa buang, apa itu? Belagi, kayak kerana dalam dalam dalam Ke atas bentengnya Yaitu bentuk keyakinan Percaya nggak Percaya memang Dalam fakta di lapangan memang ada Dan itu bagian dari budaya Kayak kebal bacok itu ada Orang yang kebal bacok itu ada Orang yang bisa memindah hujan itu ada Dan itu bukan Bawa atau kebutuhan, memang ada Dan itu sudah berabad-abad Bukan bertahun-tahun, tapi juga berabad-abad mulai zaman dahulu itu sudah ada orang-orang yang ke lebih mungkin gitu saja ini kita akhiri buat teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV jangan lupa like comment dan subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV salam dari saya Ratu Bidadari Idola sejuta umat dan Raden Banaspati terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel kita dari TV. Saya tunggu. Oke. Okay?